Oke guys, kita makan mie bareng-bareng. Ya, masih <tuk> <tuk> Jadi, di dalam perut makan Oke guys, kami kehabisan air. Ini kami mau turun mencari air. re warga minta di tempat warga tapi dari selang itu enak itu banyak di juga air bersih, air hujan oh enggak bekas obat pak oh, berarti bisa diminum bisa oh, air bersih, bersih air untuk stok aku racun gitu maksudnya. dari dari hujan itu enggak nggak kenapa apa itu betapa oh, <tanya tanya tanya> kotor masalahnya tadi tubuh itu kawan kami itu ada yang sudah minum, takutnya kan bekas-bekas racun Belum, belum ada bekas racun <laughs> Paling ya diminum celeng gitu Banyak <laughs> orang ke atas itu Tapi ada, ada apa ya Cuma kalau laki ya boleh, perempuan boleh Tapi laki sama perempuan itu buat apa ya Kami nggak bawa perempuan eh, Maksudnya yang dibuat aneh-aneh itu ada, ada masalah Oh ada datuknya di sana oh, ya Oh Dia oh. ya, memang di setiap tempat itu pasti ada kalau yang namanya hal-hal yang zina lah itu uh, uh, ya, pasti jika. dia marah Kalau uh, uh. kami cowok semua Kalau iya. kami cowok semua kami memang Kalau kami memang sudah antisipasi nggak uh, uh. bawa cewek takutnya Iya itu kenapa Papua? Itulah tukang tunjuk Kemarin. jalan kami tadi itu. Kemarin itu Papua dia lewat sini Pak. Kenal sudah nama Pak. Kita lanjutkan mendaki lagi untuk ke tenda. saya mendukung-dukungan saya dukung dulu sekitar 1 meter dari tenda saya lagi dukung oh. semangat semangat semangat 43 pas paspati paspati paspati mana suaranya uh, uh. <laughs> laju nyuri enggak anak paspati pati enggak ada nyuri guys jujur-jujur semua bisa mengamalkan dasar dharma Insya Allah itu anak paspati pati lumayan Guys, Masih jauh lagi Kira-kira 2 -kira kilo lagi guys Baru sampai ke tenda Tempat beristirahatan kita Oke okay guys Sekarang kami sudah sampai di tenda kembali Setelah mencari air tadi Ya bapak itu baik sekali guys ngasih kami air, ngasih kami gedang atau pisang guys. Oke okay guys, ini suasana di dalam tenda ada tim kami lagi nerumpi-rumpi masalah masak memasak masalah konsumsi guys ah, ada yang basado katanya guys piring basado guys basado ah, tu masak telur pakai piring basado ah, tu, ah, tu piring piring pencetus basadonya lagi main hp guys ah, lagi baring-baring dia makan malam pop mie dong bukan pop es kenapa pop pop es oke guys besok besok di kemping selanjutnya idenya bawa pop es pop pop mie guys pop mie bukan pop es iya ada dua puluh ribu guys Cukup katanya guys. Oke, selanjutnya kita akan mendaki Bukit Terang guys. Bukit okay. bukit Terang guys. tepatnya Bukit Terang. Bukit terang, terang bukit terang di dekat penangkaran guys. Penangkaran kita ketemu dengan orangutan guys. Orangutan kan? Orangutan. Wah. Ya itu suasana di sana ada apinya guys. Untuk jagung. Anginnya. Canggas, dan yang di ujung situ yang lagi megang gitar si Ripaldo pasar ibu salah satu siswa saya dulu semasa di 43 siswa saya yang paling kreatif dulu tuh. Ni, nilai seninya kalau sekiranya saya yang jadi guru seninya langsung saya kasih A A plus dia jago gitarnya, Tangkanya. sangat lihai dalam memainkan kunci-kunci gitar, chord kord gitarnya. Suara khasnya yaitu dia paling khas dengan suara bataknya. Nah, dia aslinya memang orang Medan. Rivaldo, saya ingin request lagu selamat ulang tahun. Lagu ini kebetulan hari ini saya yang ulang tahun dan Bu, bu Si Hombing kita ulang tahun Nanti saya sharekan ke Bu Si Hombing Lagu ulang tahun ini Dinyanyikan di Bukit Seram Oleh Ripaldo Dan dipersembahkan untuk uh, Bu Sinta Si Hombing Dan katanya Dipersembahkan untuk saya juga Karena hari ini saya dan Bu Si Hombing Ulang tahun Ayo silahkan Paldo Dinyanyikan Selamat ulang tahun. Selamat Oke Bu Sinta, ini lagu ini dipersembahkan oleh Paldo untuk Bu Sinta. Ini ada si Abil Bu Sinta menyanyikan lagu Selamat ulang tahun juga untuk ibu. Ini siswa-siswa ibu. Ini bu Tidak lupa juga ada si Iqbal Iqbal Apa kata-kata untuk bu Sinta Buat bu Sinta semoga sehat Banyak umur selalu yang terbaik. dan Untuk Bapak Mustaqim Semoga makin jaya Makin sehat selalu Semoga makin Ganteng, Memang, amin. Terima kasih, Iqbal. Ada okay. coba apa untuk ibunya? Kata-kata untuk ibunya apa? Semoga makin sukses, sehat selalu. Jangan <kam> <kem Speed>. <slam> Nah, itu Bu Sinta, jangan garang-garang amat. Katanya di kelas tuh, Baldo pun juga bilang jangan gak ngaman kalau bisa baik baik ibu oke yeah. itu tadi lagu untuk bu sinta sekali lagi happy best happy best happy best, happy best To you bu sinta si hombing oke okay, sorry ya uh, sekarang bu sinta nggak mau lagi dipanggil dengan bu sinta tapi dia maunya dipanggil dengan si hombing karena di SMP 43 sebentar lagi akan kedatangan guru PNS namanya Sinta juga Jadi mau tidak mau kata Bu Sinta kemarin Dia harus dipanggil dengan Bu Sihombing Oke ingat Bu si Sihombing Oke Bu Sinta Sekali lagi selamat ulang tahun Semoga panjang umur uh, Sukses selalu Dan karirnya semakin Meningkat, Oke, okay. amin. Kata si Iqbal, tubuh Iqbal mengaminkan doa-doa kami, Bu. Oke, okay, Bu. ah ini suasana di Bukit Seram. Katanya tadi, tuh, kata tim kami, Bu. Ini suasana di Bukit Seram. Nanti lain kali, kalau Ibu mau kesini, silahkan bawa tim sendiri karena kami nggak berani bawa. Dapat salam bu dari Bukit Seram Nah ini dapat salam dari Bukit Seram Kata si Abil Sarif Hidayatullah Jagung kita Sudah hampir masak guys Nyan Aduh nyan waktu kemana? Nyan Bisa kita dijamperin oh, lagu ayam tuh. Oh, Ayo ny nyanyi-nyanyi loh. Nyan -nyan. Langsung nyanyi. Ah, iya. eh. <tis> Tim kami lagi nyari penahan untuk tenda guys. Biar tendanya enggak terbang-terbang gitu. Banyak angin guys katanya. Tuh dia mau ngasih pin untuk tendanya. Itu tenda. Resam atau pakis itu guys Pakis guys. pakis Oh jenis pakis Tapi kayaknya resam guys Itu dia guys Keras itu orangnya Paling ganteng guys Keras keras Tapi paling ganteng Di antara orang yang kurang ganteng guys ya Setuju Tuh guys Lainnya nah. pipinnya guys tendanya nggak terbang Ini satu Pendek sekali guys Itu dia guys kayak motong daging busa guys atau ikan asin, katanya, guys. Ikan asin, ikan asin, ikan asin. tapi ikan. ini bukan ikan asin guys ikan asin. ini pakis pakis jadi-jadian lagi ada juga lagi rumahnya CEN habis <tuk> Nah, itu sih nyasar eh nyasar, nasar ya kan? Ini Haikal, Haikal, Haikal. Ini si Iqbal, gitaris abal-abal kami. Kalau itu si Waldo, gitaris andal di sini guys. Ini siapa tadi? Nopa, nopa ini, nopa guys. Nopan nih lagi live streaming, guys. Lagi nyari penonton. Oke okay, guys, sekarang kita menuju ke rekan kita yang sibuk dengan pin tadi, guys. Katanya anginnya kencang, biar angin gak masuk, maka tendanya dikasih pin, guys. Nah, ini ini. ini. Dia lagi masang pin, guys. Katanya mau dimasukkan ke YouTube, jadi kita bikinlah tutorial pemasangan pin. Nah, itu, guys, cara masang pinnya dicucuk, cucu Di cucu, guys. Cucuk, cucuk, tapi hati-hati. Salah cucuk, guys. Oke, okay, cucuk, cucuk, selam, selam, Bahaya, guys. Nah, katanya sudah, guys. Oh ya, ini lupa, guys. Saya kenalkan dulu, ini Babang Abil, Abil. Gitar, gitar. Ya akhirnya Babang Abil yang menyelesaikan guys. Oh sepertinya sudah cari tempat tidur guys. mau mau bersiap-siap eh, sudah siap-siap tidur guys. Itu. Ayo lu. Lah saya di mana tidur Lh, guys. Bangasa, suasana, suasana di tenda, guys udah banyak yang ngantuk guys sepertinya itu mau tidur guys tuh mereka mau tidur guys years later selamat pagi guys nih sini sudah pukul 3 lewat Mie harus turun lagi Mencari Sumber air Nah air kami semalam sudah habis Jadi Ini kami cukup Berdua dengan haikal Yang turun Untuk mengambil air Cuacanya di, di atas ini Cukup dingin guys Anginnya lumayan Bertiup dengan kencang hanya nusuk ke tulang dinginnya guys nah, itu masih terlihat gelap guys itu guys tim kami lagi isi air dan nanti setelah direbus jadilah air kopi oke okay guys airnya sudah kami dapatkan. sekarang kami lanjut lagi ke daki menuju tenda untuk menyiapkan kopi dan mie rebus, itu perjalanan dipandu oleh tim kami, Haikal. Ya, yang awal berjalan untuk menuju tenda. lagi guys itu sunrise-nya sudah muncul sudah bisa kita lihat tuh untuk turun dari bukit seram ini. Oke guys, kami sudah mau pulang. Ini sudah mulai meningkat meningkat si tendanya. Tendanya ini kita rapi. Oke okay guys, kami siap-siap mau meninggalkan lokasi kami. Mau pulang dulu. Ini sudah pada siap-siap. Sampai ketemu lagi Buk Bukit Seram di lain waktu. Mungkin kami akan berkunjung lagi. Oke okay guys, kami menuruni tanjakan maut katanya si Abil Sarip Hidayatullah Kami ingin menuju ke tempat sis, tempat pak sis ingin pamit, ingin pulang, ngasih kabar Ini perjalanan menuju ke rumah Pak Sis. Itu bukit tujuan awal kami, tapi gagal mendirikan tenda di situ karena kurang tinggi. Oke okay guys, di bawah sana ada perkampungan warga Ada sekolah, masjid, dan rumah-rumah warga di sana Lumayan tertata rapi di sana guys Oke okay guys, kami sudah sampai tempat Sis Tinggal izin untuk pamit lagi Ini rekan-rekan kami Sudah di rumah Sis. Oke okay guys, kami sudah pamit sama anaknya Pak Sih, sekarang kami ingin akan menuju ke tempat Pak Sih, setelah itu pulang, pulang kandang. Oke, okay, kami sudah sampai ke tempat Pak Sih. Oke okay guys, kami cuci-cuci dulu. Nih, numpang cuci di masjid sekitaran sini. Oh guys. Oke okay guys, sekarang kita sudah kembali lagi ke titik awal Dari Bukit Seram ya, Kita dari Bukit Seram dari itu Awalnya kan kita ketemu di sini Mumpulnya di sini Kemudian kita menuju Bukit Seram dan sekarang kita sudah kembali lagi ke titik awal kita. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada satu pun tersinggat, kecuali tapi tripod saya yang, yang entah kemana. Oke, okay. uh, untuk camping kita hari ini, kita kali ini cukup, cukup ya, kita berpisah dulu. Dan mudah-mudahan nilai waktu kita bisa kemping di tempat yang baru lagi. Dan harapan saya dengan tim yang sama. Oke okay, gimana guys? Oke. Okay, so. Karena kita sudah pulang dengan selamat, ada baiknya kita datang mengalah. Alhamdulillah, Oke, okay, view. Sampai ketemu di project kami yang selanjutnya. Love you. Oke sampai ketemu lagi guys Kami pamit Menuju kediaman masing-masing See you next time